video ini bakal membahas tentang cara membuat 3D stereoskopik hanya dengan menggunakan satu buah foto dan bagaimana caranya let's do it okay. pertama-tama kita drag foto itu ke adobe photoshop nah udah kita jadikan layer kemudian kita pisahkan antara objek dengan background dengan menggunakan pen tool kita crop crop sudah selesai nah sekarang kita pencet Ctrl Enter. Jadi seperti ini. Sekarang kita pencet Control X Kita buat new layer. Kemudian kita pencet Control V lagi. Nah ini kan di sini ada yang bolong nih. Nah caranya adalah biar gak bolong, biar kelihatan gambar. Caranya kita klik di layer orangnya. Pencet Control juga Control klik sudah kemudian kita matikan kita klik layer gambar kemudian kita pergi ke ke select modify expand kita buat 5 oke okay. nice kemudian kita pergi ke edit fill ini tetap content aware normal oke okay. nah dan jadilah seperti ini agak ya, apa-apa kacau yang penting belakangnya tidak terlihat nah ini kan belakangnya itu depan background kita kecilin dulu kita buat cropping ke ukuran satu banding satu eh tiga banding 4 crop 3 banding 4 supaya instagramable gitu asik oke okay. sudah oke okay. crop kemudian kita besarin kita nah cukup segini cukup sudah mantap nah nah mantap oke kemudian kita gerakin backgroundnya kita gerakin ke kiri dulu sudah Saya sampai kiri nih Ini di kiri sekali ntar kita gerakin ke kanan kiri kita save oke okay, gerakin ke kanan kita save lagi gerakin ke kanan lagi kita save lagi gerakin ke kanan lagi di save lagi dan BEM sudah jadi empat foto dengan background bergerak ya. sekarang kita drag ke Premiere Pro nice drag ke timeline hmm. oke ini masih panjang kita zoom kemudian kita pakai dual 2 dua frame 1 dua 2 crop lanjut oke supaya gambarnya tidak flat-flat aja kita kita kreasikan ala-ala sendiri kalau aku ini aku nurse kemudian aku kasih efek oh itu universe mantap dan hasilnya seperti Oke sekian dulu tutorial kali ini, jika ada kurang lebihnya atau kalian ingin kasih masukan atau juga kalian ingin aku buatin tutorial-tutorial yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Yap, aku Nasrul Musaki, see you in the next video and goodbye.